bisa bisa kata siapa nggak bisa selama kita mau loh sama-sama uh, ada kemauan dan tekad gitu loh. ya mungkin kalau ini solusi atau masukan dari saya mungkin bisa mempertemukan uh, dirijen aremania arema dengan dirijen persebaya kita pertemukan terus harus ada perwakilan supporter dari Dua belah pihak antara Arema dan Persebaya. Terus kita kumpulkan para admin-admin uh, Persebaya, bonek-bonek, bonita, dan admin-admin Aremania dan Aremanita. Kita pertemukan dan terus kita pertemukan juga para selebgram-selebgram Arema sama selebgram-selebgram Persebaya yang terkenal-terkenal itu. Kita pertemukan. Terus kita edukasi uh, <tuh -tuh> untuk hal-hal <tuh -tuh> yang positif. Sebenarnya kita yang harus kita bina itu bukan supporter kawakan seperti saya, tidak. Tapi para bocil-bocil Yang harus dibina itu para bocil dan generasi penerus. Nia Lovita, Bonita Surabaya. Aku lagi jujur nggak? Jujur ya. Foto Nesamen Bien, foto iki, pernah tak gai wallpaper YouTube ku sing 10 juta subscriber. Serius? Gak ngerti ini, Awe bisa kenal. Lah tak dilok dilolohis sameniku ayu aurane koyo ratu kendet, terus logaté sameniku koyok logat logat malangan duduk logat logat Surabaya, samen cocok kayakku jadi Aremanita, ya boh samen gelom gak jadi Aremanita, nanti tak beliin jersey Aremanita samen, ambil sali Aremanita, ya boh, ya, ya boh, salam satu nyali salam satu jiwa, ayo, ayo idwe damai. Persahabatan, pertemanan, rivalitas kita hanya di lapangan. Di luar lapangan kita bersaudara. Oke? Okay? Tadi area manitai cocok samian. Mas yo ya, roh gak jelas yo. Ceritanya rodo gak jelas. <laughs> ayo tak terakhir. Saya samian kapan? Saya iki ayo ta. Bu bokor saman isoai kapan yo? Anteni tak terakhir sampean tak susul, apa sama nyusul aku ya. Tante ini pokoknya cari matur cari, wes gelom balik si komenanku <laughs> soalnya aku ngindelok nang beranda postingan sampean lu muncul lima kali sampean terus aku dulu komen-komenan lucu-lucu ya akhirnya aku gabut tak komen eh di sama sampean cari <laughs> aku sih gelom naik, yang bareng sampean apa ngopi-ngopi bareng, nah, aku hiasannya ya cangkruk bareng dari arah tapi aku kok wadih, gak lho menanyi arah caranya sama-sama dukun cabul iya ta, emang sama-sama tau nyabulin apa cari, temen-temen sama-sama boleh wedi aku kami arema salam satu jiwa di Indonesia yang selalu ada selalu bersama untuk kemenangan salam satunya Wani bonita ayo ayo monek monek dindi monek dindi gpt ayo Kapan, kapan, kapan jadi, ayo ngopi bareng, ayo Konco-koncoku bonita, di malang, oke okay. Kita sering ngopi-ngopi uh, bareng, kita sering ngumpul-ngumpul bareng Jadi uh, hubungan kita baik-baik Pertemanan kita baik-baik, rivalitas kitanya di lapangan Ya, salam satunya lewani, salam satu jiwa, I love you bonita <laughs> Cari ya aku apa takon, manusia pertama kali yang di Indonesia itu Sopo cari. Aku takut temen ya cari, sampean jawab, sampean kan wong lawas, sampean kan wong pakar-pakar, seengerti-ngerti meneguh. Jadi aku takon yang sampean cari, Sopo cari, tolong dijawab.